you <laughs> be Thank you. 好<音> bang alfa Demi buat tim dan buat saya itu ya. Wa sini dan kami. Dan demi Gunung Sinai. Wa asal baladina sesungguhnya kami tolak. Yang aman ini. Yang keempat ada ada yang salah yang salah tapi Kesejahteraan so, telah menciptakan manusia dalam kita, kami, Rusia, bentuk yang baik-baiknya baik baiknya, so, baik -baiknya. Dan ke 65, ya, semua Yang ke-6, Ya Sumpah satu lindu Ya Kemudian kami Membalikanku tingkat yang serunda-rendahnya yang ku nami dan dasi nama hati para mengajar mengkai ke rumahmu Kecuali orang-orang yang beriman Dan mengerjakan amarah saleh Maka baginya Apa alat yang Tiada Ketujuh para mengajar mengkai rumahmu Pernah kesibuk Jawa yang memilih mana, mana, adalah mana, mana, mana, a wow. Oh. Uh -huh. Yang mau bertanya, ya, terima kasih. kelompok mau diskusikan, itu. Ya, siapa mau menjawab? siapa lagi kelompok? ya kelompok lain siapa menjawab? dari kelompok lain silakan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan. siapa mau menjawab tapi sama menjawab pertanyaan dari kelompok ya, lain? ya, ya lain. Pakai apa, tanya dari baik menjawab tidak ada satu atau pun yang membuat pelajar mengalami karena adalah satu-satunya yang sangat luar biasa tidak ada satu orang yang dapat membuat kita pergi ke luar kita pergi ke luar kita pergi ke luar salah satunya dengan belajar dan memahami Quran surat sudah hati jangan- <tuk> 来 放下, 放下。 Jangan, jangan, <susuruh> <susuruh> 아유 아유 아유